Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segenap Keluarga Besar TKA Isia Bustanul Afal 40 PPS mengucapkan Selamat Milad ke 13 SD Muhammadiyah 2 GKB Semakin jaya, semakin bersinar dan mendunia Insya Allah sinergi antara TKA Isia Bustanul Afal 40 PPS dan SD Muhammadiyah 2 gb makin harmonis, saling mendukung, bersama mewujudkan generasi Islam yang cerdas, peduli dan berakhlak mulia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.